nourishing Indonesian agriculture with excellent speakers. Oke, okay, jadi uh, siang hari ini kami berdua, saya dan Mas Yoga akan sedikit uh, sharing mengenai data collection and data-driven decision making in agriculture, challenges and arising opportunities. Nah, mungkin uh, kalau kita mendengar pertanian, mungkin masih banyak dari kita yang mengidentikan pertanian itu dengan produksi. Tapi kalau saya cenderung melihatnya itu sebagai bagian dari sistem pangan karena produksi itu tuh hanya satu komponen saja dari sistem pangan ini. Jadi dari makanan itu dihasilkan sampai dia uh, sampai ke tangan konsumen itu masih melalui beberapa tahapan antara lain processing atau distribusi dan di setiap tahapan itu juga masih banyak uh, apa ya, input yang diperlukan baik itu tenaga kerja ataupun pembiayaan, dan produksi itu sendiri juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya iklim, ketersediaan air, dan juga beberapa elemen seperti kebijakan, infrastruktur, dan norma sosial budaya setempat. Lalu kalau kita berbicara pengambilan keputusan di sektor pangan dan pertanian, itu sebetulnya kita harus berpikir dulu siapa yang kita maksud, karena aktornya banyak sekali. Karena seandainya kalau saya produsen, saya petani, mungkin keputusan yang saya ambil itu lebih apa sih yang harus saya tanam musim tanam ini, kapan harus saya tanam, berapa jumlah input yang saya butuhkan, lalu kemana saya harus menjual hasil panen. Sementara kalau saya distributor, mungkin seperti tadi disampaikan pemateri dari Sunfrite itu lebih ke kemana saya harus memasok, kapan, berapa banyak. Lalu kalau misalnya saya pemerintah, mungkin keputusannya lebih makro. Intervensi apa ya yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian misalnya? Atau kapan perlu melakukan impor atau e, melakukan redistribusi cadangan pangan supaya harga-harga tetap stabil dan terjangkau? Nah tentunya untuk setiap keputusan yang diambil ini yang beraneka ragam itu informasi yang dibutuhkan kan juga berbeda. Kalau saya petani yang sedang e, berpikir kira-kira kombinasi komoditas apa yang harus saya tanam di musim tanam ini. Informasi yang saya butuhkan mungkin keadaan um, cuaca atau mungkin uh, soal kondisi lahan, harga-harga, atau biaya produksi. Dari segi frekuensi data yang saya butuhkan mungkin cukup sekali selama musim panen. Mungkin dari segi cakupan wilayah juga kecil saya hanya butuh informasi di lahan saya aja atau di daerah saya. Tapi e, kalau mengenai waktu spesifikitas waktu cukup spesifik karena mungkin yang saya tanam di musim hujan dan musim dingin eh, musim e, kemarau itu berbeda. Tapi dari segi spesifikitas wilayah sangat tinggi karena e, mungkin saya mau tahunya kondisi lahan saya bukan lahan tetangga saya jadi informasinya harus spesifik. Sementara kalau misalnya saya distributor pertanyaan yang saya tertarik itu kapan dan berapa jumlah produk yang harus saya distribusikan dengan uh, informasi berapa jumlah supply dan permintaan antar wilayah, berapa harga jualnya, berapa logistiknya lalu umur, simpan, atau daya tahan produk tersebut. Um, frekuensi data yang saya butuhkan mungkin lebih tinggi, mungkin mingguan atau mungkin harian. Nah, cakupan wilayah juga mungkin sedikit lebih luas, karena mungkin saya harus mendistribusikan dari, uh, entah itu dari Sukabumi ke Jakarta atau ke Bandung, dan dari segi spesifisitas waktu cukup tinggi juga karena uh, waktu waktu jendela panen beberapa komoditas itu uh, terbatas. Tapi dari segi spesifisitas wilayah tidak perlu spesifik petani tadi karena saya butuhnya informasi harga di tingkat kota aja, nggak butuh sampai informasi lahan. Ini kenapa penting karena uh, misalnya di Indonesia itu kan memang um, Pola itu agak berbeda antar daerah, jadi dari bulan ke bulan itu atau provinsi mungkin surplus tapi bulan depannya dia uh, defisit gitu. Atau sebaliknya provinsi yang defisit, bulan depan panen lalu dia menjadi surplus. Sehingga ini menjadi perlu dipertimbangkan ketika memikirkan planning distribusi dari daerah mana ke mana dan berapa banyak. Kalau saya pemerintah yang saya harus pikirkan misalnya lebih makro. Uh, mengenai intervensi, mungkin informasi yang saya butuhkan lebih ke anggaran uh, biaya implementasi, efektivitas intervensi, atau produksi nasional dari segi frekuensi, jauh lebih rendah. Mungkin data yang saya butuhkan tahunan juga mungkin masih cukup. Tapi dari cakupan wilayah, saya butuh informasi untuk mencakup satu negara. Tapi dari segi spesifitas waktu dan wilayah, mungkin cukup rendah, karena ini kebijakannya di roll out untuk satu negara, jadi antar daerah atau waktu itu, tidak terlalu berbeda misalnya Nah, dari segi ketersediaan data sendiri Untuk sektor pangan dan pertanian Di Indonesia ada beberapa sumber yang sudah cukup beragam sebetulnya Ada data produksi, ada profil petani, data iklim, harga pangan, perdagangan, atau distribusi Ada yang dari sumber-sumber tradisional Seperti sensus, survei, atau data administratif Tapi ada juga mulai menggunakan sumber-sumber alternatif Seperti penyindaan jauh Salah satu contohnya itu kalender tanamnya uh, Kementan. Jadi, dia menggunakan uh, sat, uh, satelit, atau ini mungkin dia curah hujan untuk uh, melaksanakan analisis, fenologi, dan prediksi panen. Ini sentinel 2 Jadi, dia melihat kira-kira estimasi waktu panen uh, berdasarkan data satelit itu kira-kira mm, bulan apa. Tapi masih ada beberapa tantangan, terutama dari segi kualitas data. Ini saya menyebut beberapa saja, misalnya kalau dari segi um, legitimasi. Sekarang itu masih ada diskusi apakah sebetulnya data-data dari sumber alternatif itu, misalnya remote sensing cukup kuat untuk menjadi landasan pengambilan kebijakan. Atau mungkin dari segi konsistensi, masih ada beberapa um, lembaga yang mengumpulkan data yang sama, secara terpisah, misalnya, tetapi hasilnya agak berbeda itu sama lain. Sebetulnya pemerintah sudah mencoba mengatasi ini dengan mengeluarkan kebijakan satu data. Jadi, ini juga patut diapresiasi. Tapi dari segi timeliness, ada beberapa data sumber data yang masih memiliki lag. Ada yang hanya beberapa bulan lagnya, tetapi ada yang masih beberapa tahun. Misalnya data produksi itu lagnya mungkin satu atau dua tahun. Jadi, itu agak susah mendapatkan informasi terkini. Dari segi kelengkapan, um, Mayoritas data hanya dikumpulkan untuk komunitas utama, jadi misalnya saya itu untuk mencari harga buah dan sayur itu susah sekali dari data-data yang tersedia oleh e, pemerintah. Dari segi ketersediaan, sayangnya juga masih banyak sumber-sumber data yang, yang dimiliki pemerintah yang belum dibuka untuk umum. Dan kalaupun ada yang dibuka untuk umum, belum semuanya itu cukup user friendly dalam formatnya, jadi Beberapa kali saya mengalami, banyak yang sebenarnya menyediakan data hingga tingkat desa atau kecamatan, tapi sayangnya ditaruhnya dalam PDF, dan PDF-nya itu satu kecamatan beda-beda, jadi proses ekstraksinya juga lumayan melelahkan. Dan dari segi interoperability, datanya juga masih dalam format yang berbeda dan di platform yang berbeda, sehingga ini memerlukan waktu lebih untuk mengolahnya. Kalau oh, dari segi... Granularitas, mayoritas data itu hanya tersedia mungkin di tingkat provinsi, syukur-syukur di kabupaten, tapi juga rata-rata masih menggunakan nilainya itu nilai tahunan. Sementara untuk beberapa informasi mungkin kita butuhnya data bulanan mungkin untuk produksi atau bahkan mungkin mingguan untuk distribusi, jadi Data yang ada saat ini tuh belum semuanya memenuhi kebutuhan untuk beberapa jenis pengambilan keputusan yang saya sebutkan tadi. Karena beberapa keputusan itu membutuhkan volume data yang lebih tinggi dan frekuensi yang lebih tinggi dan tingkat granularitas yang lebih detail. Jadi, seandainya kualitas dan ragam data itu semakin membaik, sebetulnya opsi kita untuk melakukan analisis pun makin banyak, dan nilai tambah yang diberikan juga makin banyak. Ini ada beberapa jenis analisis yang bisa kita lakukan. Jadi, misalnya analisis deskriptif itu, dia untuk menjawab pertanyaan apa sih yang sudah terjadi, dia memberi gambaran situasi saat ini dan di masa lampau itu seperti apa, dan dia membantu mengidentifikasi tren atau masalah, tapi tidak menjawab kenapa hal itu terjadi. Misalnya di sini ada tabel ini, kita dapat melihat bahwa lima tahun terakhir itu terjadi peningkatan luas panen untuk jagung dan beras misalnya. Tetapi sebetulnya untuk produk hortikultura lain justru turun tapi kenapa ini kita tidak bisa jawab, karena ini analisa deskriptif saja. Ini juga kita menunjukkan bahwa untuk ada disparitas harga antar wilayah di Indonesia, di mana daerah-daerah di Indonesia Timur itu cenderung memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Kalau analisa diagnostik itu mencoba menjawab mengapa sesuatu terjadi, jadi one step further. Dia membantu memahami kemungkinan penyebab kejadian di masa lalu. Lalu tekniknya itu bisa drill down, data mining, atau korelasi. Ini sebagai contoh, ini saya mencoba membandingkan Uh, progres luas tanam padi di tahun 2019 menggunakan data satelit modis. Jadi kita bisa lihat ini, uh, yang area chart di bawah ini, uh, data luas tanam 2019, sementara yang garis tebal ini long term average. Di tahun 2019 ini uh, ada delay uh, di proses penanaman. Kenapa? Ternyata setelah di cross-check, memang di periode tersebut curah hujan itu lebih rendah dari biasanya hampir empat lebih rendah dari biasanya. Memang tahun 2019 itu terdapat kemarau panjang. Ya tadi kita sampai predictive analytics, lalu selanjutnya ialah prescriptive analytics yang mencoba menjawab apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi ini saya mencoba memodel kira-kira untuk pekebun rakyat sawit yang memiliki luas tanah dua hektar itu bila ia ingin melakukan replanting sawit itu dia sebaiknya uh, perencanaannya seperti apa karena kita tahu di saat proses replanting itu biasanya ada gap sampai tanamannya itu uh, mulai produktif jadi ada mungkin ada periode di mana dia uh, mungkin ada apa ya ada fallback in terms of cash flownya gitu jadi pendapatannya menurun jadi model ini membantu memberikan saran apakah sebaiknya selama dia menunggu itu dia menanam padi misalnya ataukah sebaiknya dia menanam jagung dan ini uh, rekomendasi yang diberikan berbeda-beda tergantung skenario kebijakan yang diberikan jadi kalau ia menerima dana kur misalnya dia bisa uh, langsung replanting tanpa harus uh, menanam uh, padi misalnya jadi tergantung skema pembiayaan yang diberikan mungkin proses replantingnya itu bisa memakan waktu lebih lama atau lebih sedikit. Jadi, dia tujuannya adalah memaksimalkan uh, pendapatan uh, keluarga rumah tangga tani selama periode 25 tahun itu dengan mempertimbangkan bahwa keluarga tersebut harus uh, melakukan replanting sawitnya. Jadi, uh, model preskriptif ini bisa membantu memberikan apa ya informasi mengenai rencana-rencana uh, apa yang harus diikuti sampai untuk memperoleh tujuan yang di, uh, diinginkannya itu. Mungkin selanjutnya akan saya, selanjutnya adalah uh, Mas Yoga, mungkin Mas Yoga dapat melanjutkannya. Jadi saya mengaminkan dari data yang uh, tadi disampaikan oleh Mbak Mika, uh, di lapangan seperti itu kurang lebih kata, memang saya bergeraknya di lapangan nah jadi e, memang ada apa dari data itu kita kumpulkan sampai kita e, gunakan sampai dia bisa menjadi impact itu e, memang e, ini ya apa ada prosesnya gitu jadi nggak nggak bisa langsung serta merta gitu jadi e, kurang lebih data itu e, apa roadblocknya tuh di mana gitu jadi kenapa da data itu dari e, kita nggak bisa pakai gitu karena Ternyata memang uh, dari sisi demand, itu uh, dukungan politiknya kadang-kadang kurang. Lalu kita juga ada di situ korupsi, ada kualitas data yang tidak bagus. Nah, itu yang, uh, apa yang bisa dilakukan dari sisi demand itu yang uh, akan saya bahas. Kurang lebih seperti itu. ya uh, Saya mau kenalan dulu sebelumnya. Uh, industri saya adalah, saya sebenarnya uh, aktif juga di PT Biopolisasi Indonesia, itu adalah perusahaan pengolah limbah organik uh, berbasis black soldier fly yang salah satu, satu yang terbesar di Indonesia faktor-faktor uh, penggerak kita ada tiga ini yaitu tingginya kasus uh, stunting, rendahnya sistem pengolahan limbah yang uh, kurang bagus rendahnya juga efisiensi produksi makanan, jadi uh, itu fokus kita uh, sebagai contoh ya Indonesia ini merupakan negara penghasil limbah makanan terbesar kedua di dunia yaitu 300 kg per capita per tahun. Ada uh, 20 juta orang Indonesia yang uh, tidak mendapat uh, asupan kalori yang cukup, ada yang stunting, nah itu suatu indikator bahwa ini ada mismanagement yang dimana uh, apa, data itu tidak digunakan dengan baik. Nah inilah yang dilakukan uh, saya sebenarnya di PT biokonversi Indonesia, kita adalah produsen uh, pupuk, pupuk cair dalam hal ini kita mengolah limbah kembali lagi ke makanan ya jadi yang saya pengen fokus di sini adalah kalau di ada di pasar dan dikonsumsi makanannya ini bisa terlihat bahwa 30% dari makanan yang menjadi limbah itu itu terbuang begitu saja ya karena setiap hari saya melihat saya di pabrik itu mengelola sekitar 50 ton sampah setiap hari itu Uh, sayur dan buah yang masih segar uh, setiap hari jadi uh, sesuatu yang uh, disconnect gitu ya satu sisi ada yang kelaparan tapi kok di sini ini nah yang saya pengen kasih tahu juga di sini adalah bahwa ini input gitu kalau misalnya uh, distributor atau produsen itu punya data yang cocok gitu kan mereka bisa melakukan hal hal misalnya optimize warehousing gitu atau menyediakan bagaimana mereka bisa menyediakan bahan-bahan makanan itu di waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat nah kurang lebih uh, seperti itu next ya yeah, jadi seperti yang saya bilang tadi next nah ini contoh uh, tantangan lagi di bidang uh, produktivitas jadi saya uh, di Jawa ini petaninya tuh sedikit eh, banyak tapi lahannya tuh kecil gitu. jadi kita bisa dengan gampang melihat ada hama penyakit atau gimana gitu kan Oh itu ada penyakit gitu misalnya, ya udah tinggal disemprot selesai. Tapi bayangkan sekarang banyak lahan-lahan baru di Kalimantan contohnya itu yang lima hektar per orang dengan produktivitas yang lebih kecil, kan? Andaikan saja kita punya data uh, yang lebih baik gitu kan itu ini bisa semuanya kita uh, tangani dengan uh, lebih baik gitu ya. Um, saya juga mau membahas tentang ini teknologi drone. Ini drone ini sangat bisa sekali untuk kita manfaatkan di sini saya juga sedang mengembangkan itu bagaimana drone ini bisa menjadi servis tambahan dari penyemprotan pupuk dan pestisida yang saya uh, jual gitu ya, itu kedepannya bisa kita uh, work on juga, dan contoh teknologi lain yang bisa kita pakai adalah combine harvester misalnya bagaimana memanen segitu banyak dengan cepat, nah seperti itu apalagi mengingat petani-petani kita juga sudah tua dan kita harus lebih efisien dan menggunakan teknologi yang lebih Uh, efisien lah uh, kurang lebih begitu. Nah apa perannya data di sini? Kita deng dengan adanya data yang bagus, di mana produksi padi yang uh, utama, di mana petaninya itu tinggal, itu kita bisa uh, menempatkan gudang misalnya atau uh, apa tadi drone dan combine harvester kita mau ditaruh di mana? Nah ini penting bagi uh, calon investor. Kemudian saya juga ingin uh, menyampaikan soal uh, tantangan verifikasi petani. Jadi di sini saya, ini adalah bagan bagaimana caranya pemerintah itu memberikan bantuan secara umum ya. Jadi ada banyak jenis bantuan, nah ini salah satu contoh ini berupa bantuan pemerintah, misalnya benih atau pupuk. Jadi kalau misalnya pertama kali mereka akan mengadakan pengajuan, lalu dari pengajuan itu mereka harus melakukan verifikasi dari uh, CPCL CPCL itu adalah calon petani calon lahan. Jadi bener nggak petaninya di situ, bener nggak luasnya segitu, bener nggak dia akan menanam uh, tanaman yang sesuai dengan uh, di proposal yang diajukan gitu kan. Nah ini uh, menjadi sangat penting karena pernah pengalaman saya proses verifikasi CPCL ini karena mereka tidak punya data yang existing yang jelas, yang bagus gitu itu verifikasi itu memakan waktu 2 sampai tiga bulan sendiri. Akhirnya bantuannya gagal, sehingga e, apa jadinya ya ya sudah dibatalkan, petaninya nggak jadi menanam. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini e, sesuatu yang harus juga kita e, tanggulangi ya. Nah, ba, e, ujung-ujungnya balik lagi ke pemerintah. Ini anggaran ini mau dipakai kemana? Apakah mau disubsidi pupuk atau membangun infrastruktur? Kalaupun subsidi pupuk, apakah benar? E, pupuknya itu tepat sasaran, mencapai ke petani gitu kan, ataukah e, benihnya nggak dijual lagi oleh petani? Kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi, e, kalaupun misalnya dia e, menganggarkan di bantuan teknologi, apakah dia akan terpakai gitu kan? Apakah ini tepat sasaran? Ujungnya pertanyaannya, apakah ini tepat sasaran? Kalau data itu ada, maka itu bisa membantu e, itu tadi. Sekarang saya mau uh, membahas mengenai bagaimana biasanya instrumen baru itu uh, diadopsi oleh petani. Uh, ini yang yang penting diketahui adalah bahwa petani atau uh, uh, trader di bawah itu mereka bukan decision maker. Jadi uh, petani ini hanya biasanya itu terima barang, terima benih, terima pupuk, atau terima pesticida, itulah mereka pakai itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang bagus, misalnya ada pengguna uh, apa sistem uh, pendataan luas lahan yang baru gitu, oke okay, mereka akan pakai, tapi mereka tidak akan uh, menggunakan itu lagi kalau tidak dituntun selanjutnya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan adalah yang yang kadang-kadang missing dari uh, apa uh, itu adalah penyampaian aspirasi dari kelompok tani atau trader ini yang di bawah-bawah gitu. Bagaimana caranya uh, akademisi atau think tank atau perusahaan yang berkepentingan dia harus uh, apa mendampingi petani dalam hal menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah atau kepada perusahaan-perusahaan besar misalnya seperti calon atau uh, Japfa Comfeed dan sebagainya sehingga uh, bantuan itu bisa sampai uh, dan dipakai gitu. Nah, ini juga proses ini uh, sirkuler ya. Jadi Peran pemerintah di sini, dia harus memberikan feedback kepada uh, akademisi maupun fintech yang menyediakan uh, solusi itu. Karena percuma kalau kita jual ke petani aja atau ke perusahaan aja, mereka tidak akan uh, memberikan uh, apa istilahnya, ya, mereka tidak akan memakai untuk jangka panjang. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ini untuk uh, kesimpulannya bisa dibantu juga oleh balikam. Jadi ini mungkin hanya menyimpulkan poin-poin tadi ya, Tadi jadi ini memang banyak pemain di sektor pertanian dan mereka itu kebutuhan informasinya sangat berbeda, jadi ini tuh harus dipertimbangkan dalam menyediakan data yang kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan mereka itu seperti apa. Sementara data yang tersedia saat ini itu belum semuanya memenuhi kebutuhan mereka ini, sehingga mungkin masih diperlukan effort-effort uh, pengumpulan data lebih lanjut yang mungkin dapat disupport dengan inovasi teknologi yang ada untuk mengisi kesenjangan itu. Nah, peningkatan ketersediaan data dan aksesibilitas dan kualitas data itu membuka peluang untuk melakukan berbagai macam analisis untuk memberi nilai tambah. Jadi, ketersediaan data itu dapat membantu setiap pihak untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat, tapi di sisi lain juga perlu ada upaya-upaya untuk menjembatani antara tadi proses um, penghasilan teknologi baru tur informasi, knowledge production, dengan sebetulnya kebutuhan dan tingkat pemahaman para aktor di lapangan itu sendiri untuk menjaga agar produk yang dihasilkan itu tepat guna dan juga meningkatkan update informasi mereka supaya hasilnya juga produktif bagi mereka. Mungkin dari kami begitu Mbak Amira. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Thank you banget Mbak Alika atas uh, paparannya sama Mas Yoga juga menarik banget dan sangat insightful juga bisa langsung dipraktekkan juga sama teman-teman. Oke, okay, uh, aku izin dulu untuk Mbak, Mbak, Mbak Alika sama Mas Yoga ya ada beberapa pertanyaan mungkin. Nah, yang pertama mungkin kita akan bahas secara in general dulu. Kita akan membahas secara mikro dulu. Mungkin pertanyaan pertama aku mau langsung tanya nih ke Mbak Alika. Nah, Mbak Alika, sudah penting sih sebenarnya peran skills data analitik ini digunakan dalam sektor agriculture. Nah, kan kita biasanya tahu kalau misalnya skills data analitik ini banyaknya digunakan di sektor-sektor misal financial institution atau misal telco. Apakah agriculture ini dalam tanda kutip sudah Advance itu untuk akhirnya bisa mengaplikasi skill data analitik. Makasih banyak Mbak Amira atas pertanyaannya menarik banget karena memang uh, seperti yang sudah mungkin dipaparkan juga oleh tadi berbagai narasumber lainnya di awal bahwa memang skill data analytics itu sangat penting di pertanian misalnya di kasus distribusi tadi karena diperlukan apa ya perencanaan untuk apa ya perencanaan yang optimal untuk menentukan sebetulnya kapan dan berapa banyak barang yang dibutuhkan untuk distribusikan dari daerah A ke B. Nah, itu untuk penentuan uh, planningnya itu bisa dibantu dengan uh, data analisis misalnya, dengan preskriptif, uh, preskriptif analytics. Tetapi, uh, sekali lagi kendalanya mungkin mengapa di agriculture sector ini belum semaju diperbankan total adalah Uh, dari volume datanya, dari volume dan frekuensi datanya. Dari frekuensi datanya sendiri itu uh, ya masih kalah jauh, jadi makanya salah satu effort yang perlu dilakukan juga selain um, meningkatkan skill analytics uh, bagi bagi mereka yang berminat itu juga adalah uh, ya proses-proses untuk pengumpulan datanya itu sendiri mungkin Uh, bisa dilakukan dengan model-model lain misalnya dari um, citizen feedback misalnya atau mungkin karena sekarang sudah mulai banyak attack startup juga itu bisa jadi peluang juga apabila mereka melakukan analisis dari big data yang mereka uh, hasilkan atau dari tadi mungkin dari drone atau remote sensing jadi ini proses-proses uh, pengumpulan data non-traditional ini ya diharapkan nanti bisa membantu meningkatkan ketersediaan data di Bidang pertanian, meskipun mungkin juga akan tetap ada gap-gap di daerah-daerah tertentu, misalnya yang mungkin tidak tersentuh oleh teknologi-teknologi um, itu. Tetapi di sisi lain, yang juga penting adalah itu tadi, bagaimana agar, kalaupun kita sudah menghasilkan uh, analisis atau model, bagaimana meyakinkan bahwa hasilnya itu bisa diterapkan dan bisa mungkin diimplement terutama bagi para uh, petani, misalnya. Nah, itu karena mereka kan. Uh, age profilenya uh, sudah, nah, usianya sudah cukup lanjut meskipun sudah mulai banyak petani baru. Nah, itu diperlukan edukasi tersendiri dan juga mungkin pendampingan tersendiri. Mungkin juga butuh startup-startup khusus yang justru bergeraknya di bidang ini. Jadi, mereka berperan sebagai bridge antara uh, knowledge production dan uh, knowledge uh, utilization-nya ini. Jadi, memikirkan bagaimana cara-cara dari informasi yang ada ini dikemas sehingga dapat digunakan secara optimal oleh para petani. Mungkin okay. itu menarik. Iya ya, menarik banget Mbak Alika. Berarti mungkin kalau misalnya aku bisa ngeresum dari ini ya dari paparannya Mbak Alika berarti memang sudah saatnya kita udah mulai bergerak untuk meng mengaplikasikan skills data analitik di sektor agriculture ya Mbak. Oke okay, menarik banget. Nah tadi mungkin aku udah membahas um, ke Mbak Alika. Nah ada pertanyaan lagi untuk Mas Yoga. Tadi mungkin kita sedikit bahas makro. Mungkin aku bahas lagi lebih detail lagi. Uh, untuk Mas Yoga, nah menurut Mas Yoga sendiri, apa sih peran kritikal, mungkin, mungkin bisa disebutkan satu saja dari masing-masing party misal pemerintah, akademisi, dan private sektor dalam pengembangan bisnis agriculture di Indonesia supaya maju, Mas? Ya, jadi uh, saya mulai dengan akademisi yang uh, sudah pasti paling obvious ya perannya. terus harus berinovasi, dan paling penting dari sisi akademisi dia harus mendengar, Mbak apa yang di lapangan itu dia harus uh, tahu harus mendengar dan bukan cuman dari uh, pilot projectnya dia di lapangan tapi juga dari perusahaan ini penting dan juga dari pemerintah gitu dan yang kedua uh, kita sebagai uh, perusahaan uh, swasta ya gitu ini harus benar-benar menggandeng membuat pilot project itu sampai jadi lalu menuntun dari pilot project yang terjadi ini sampai menjadi uh, suatu produk yang bisa dilihat pemerintah itu memberikan dampak yang baik. Gitu. Contohnya uh, pupuk saya gitu kan, misalnya itu uh, hasilnya memang luar biasa. Kita 20 kenaikan, nah itu harus benar-benar didata. Di Kesalahannya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka tidak men-track dengan baik apa yang hal baik yang mereka sudah lakukan. Bukan hanya men-track ya tapi mempublikasikan, mengantarkan track, track record yang baik itu kepada pemerintah dan kepada perusahaan-perusahaan besar. Ya caranya adalah kita bawa nih petaninya misalnya. Atau uh, ya dalam kasus saya petaninya gitu kan. Kalau misalnya nanti ada uh, yang solusi kasih solusi soal data, apa segala bisnis itu. Kasih petaninya, bawa, suruh dia ngomong bahwa ini memang memberikan dampak yang positif kepada saya, dan saya bersedia uh, memakai produk ini atau misalnya uh, database ini atau whatever itu kepada pemerintah dia mengendorse gitu kalau sudah ada dorongan dari bawah nah itulah perannya pemerintah nanti perannya pemerintah ada, dia dia tidak pemerintah tidak akan menginvest kepada suatu uh, solusi suatu teknologi atau uh, sistem itu yang belum terbukti gitu nah sebagai perusahaan itu kita harus benar-benar menuntun dari bawah sampai ke pemerintah, pemerintah nanti dia yang akan uh, memberikan feedback gitu. dia dia akan menginvestasi, dia berikan bantuan, dia mengenforce enforce ya Mbak, ini yang penting, kata, kata yang penting adalah dia harus mengenforce. karena namanya petani di Indonesia itu dia seperti yang saya bilang tadi, dia bukan decision maker tapi dia hanya menerima gitu, jadi Uh, dia harus dipaksa, bukan dipaksa ya, artinya istilahnya dicekokin lah, gitu, dicekokin oleh pemerintah untuk memakai atau menggunakan suatu solusi baru. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, okay. menarik banget. Berarti kita harus kolaborasi ya pastinya ya, Mas Yoga, antara pemerintah, swasta dan petani. Oke, okay. so. mungkin ada pertanyaan terakhir nih. Uh, mungkin aku nanya dulu ke Mas Yoga, nanti Mbak Alika bisa bantu untuk melengkapi ya. Oke, okay. uh, tadi udah sempat dipaparkan. Tadi kalau nggak salah sama Mbak Alika, step yang paling challenging uh, dalam aplikasian data analitik ini ada di step data collection. Nah di sektor agriculture uh, tadi sudah challenging. Nah ap apabila memang secara kelengkapan data masih kurang lengkap, uh, gimana cara kita untuk menghadapi dan effort terbaik apa yang bisa dilakukan nih dengan uh, data yang terbatas itu tadi? Mungkin bisa, dari siapa dulu nih? Dari Mbak Alika dulu, boleh. Dari Mbak Alika, gimana Mbak? Terima kasih banyak Mbak Amira. Ya memang ini menjadi challenge juga yang mungkin kita juga perlu brainstorming juga dengan teman-teman semua yang hadir di sini. Sebetulnya dari segi teknologi itu apa yang memungkinkan kita dapat melakukan melakukan um, proses-proses data clashnya proses-proses apa yang dapat menghasilkan data. Jadi menurut saya memang tetap penting kita apa pemerintah terus menghasilkan data karena mereka mungkin scope data yang dihasilkan oleh pemerintah itu luas ya cakupan dari segi geografis tetapi mungkin tidak bisa sedetail apa yang dibutuhkan oleh pemain di sektor industri maupun juga petani. Nah, ini menurut saya adalah, ya, memang kembali tadi ke uh, Mas Yoga tadi, memang butuh kerjasama multi pihak antara swasta dan juga um, akademisi untuk ya, mencoba mencari celah di mana kira-kira um, kita bisa mulai mengumpulkan data ini dan mencoba memanfaatkan sumber-sumber uh, data non-tradisional tadi, misalnya tadi mungkin uh, drone tadi dari Uh, Mas Raja atau mungkin remote sensing yang datanya juga beberapa sudah uh, open source lalu mungkin um, di teman-teman yang bergerak di IOT mungkin data-data dari sensornya juga mungkin bisa menjadi input data begitu jadi memang kerjasama dari akademisi dan private sector ini untuk terus mengembangkan inovasi untuk merekam, merekam data di pertanian ini menurut saya sangat penting sih Mbak Oke, okay. menarik banget. Mungkin Mas Yoga mau menambahkan, uh, Mas? Dari saya kuncinya sebenarnya satu, Mbak. Keterbukaan. Okay. Keterbukaan aja. Dari pemerintah terutama. Karena datanya pemerintah itu sebenarnya banyak, Mbak. Saya tahu. Hmm. Tapi, uh, uh, ya mungkin ada kepentingan untuk ditutupi. Saya juga nggak ngerti gimana. Cuman, akses kepada datanya tadi, seperti dijelaskan oleh uh, Mbak Lika juga, itu susah, kalaupun ada bentuknya PDF, gitu kan. Jadi, gimana mau diproses, kayak begitu. Nah, terus uh, yang terpenting juga adalah data-data non-tradisional seperti yang uh, drone tadi, remote sensing. Nah, remote sensing ini juga perlu uh, apa ya, uh, koneksi dengan dengan industrinya sih. Kayak saya, saya pribadi, kalau misalnya saya bisa tahu itu uh, sebagai pengusaha ya gitu, Kalimantan aja tadi. Karena saya kepikiran untuk bikin, kalau petani nyemprotin 5 hektar satu-satu itu satu orang nggak mungkin, Mbak. Dia panen satu orang lima hektar tuh enggak mungkin. Nah, gimana caranya dengan remote sensing tadi misalnya gitu? Kita bisa tahu ini sentra-sentranya di mana sih gitu? Kapan dia akan panen? Kalau misalnya kita tahu berapa luas panennya ya uh, bulan depan gitu misalnya nanti eh uh, apa siapa yang akan panen gitu kan? Kita bisa langsung siapkan uh, itu kan bawa drone bawa uh, apa? Combine arpester itu kan benda-benda yang cukup besar ya mbak, ya, apalagi combine arpester itu bawaannya harus pakai truk gandeng gitu kan, jadi, atau bukan truk gandeng, uh, tak ya itulah pokoknya, itu logistiknya berat, jadi itulah um, untuk menjawab tantangan logistik tadi kita harus melakukan uh, sem uh, semacam, yaitu bagus kalau ada preskriptif uh, analisis ya seperti yang dijelaskan mbak Lika tadi.